Adapun pun kalau gue didatangi oleh orang yang mau masuk Islam ya, Biasanya yang gue lakukan adalah gue tanya dulu agamanya apa okay. Kalau dia agamanya katolik, gue akan kenalkan dia ke tokoh agama katolik yang dekat sama gue Untuk dia belajar okay. kembali agama katolik Karena gue gak mau dia masuk Islam karena kesalahpahamannya pada agama katolik Oke okay. Itu Waktu yang nanti, lu pegang tuh, Bip. itu yang gua pegang. Okay. gua gak mau dia masuk Islam karena salah paham. Hmm. Oh, uh, dikiranya uh, Katolik itu begini-begini hmm. aja, yaudah gue pindah ke Islam. Gue gak mau. Oke. Okay. Lu pelajari. Lu ada pengalaman gak Bib? Yang bener-bener say orang Hindu, muda atau Kristen Katolik. Datang ke lu Bib, ajar gue Islam, gue masuk Islam. Iya. then lu suruh dulu nih Bib. Lu pelajari Iyi. dulu, jangan-jangan lu salah. Iya. Dan akhirnya dia gak jadi pindah. Ada gak? Uh, gua gak tau ya dia gak jadi pindah apa enggak Tapi paling tidak dia gak balik lagi <laughs>